Halo everyone, welcome back to my channel, dan buat para sahabat Zodiac 48 yang sangat setia dan yang paling ramah-ramah, kembali lagi bersama saya di video yang membahas tentang ramalan asmara, wanita, cancer di bulan Maret tahun 2020. Namun, sebelum nonton videonya, langkah baiknya klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya. Dan buat kamu yang punya pertanyaan seputar ramalan zodiak, silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi. Tidak banyak basa basi, kita langsung saja. Baik, kita langsung ke topik ramalannya, yaitu ramalan asmara seorang wanita cancer di bulan Maret tahun 2020. Seperti yang kita ketahui, seorang cancer itu berada di angka kelahiran 21 Juni sampai dengan 20 Juli. Dan untuk asmara wanita cancer di bulan Maret tahun 2020, wanita cancer dikategorikan sedang menunggu untuk diutarakan cinta ataupun sedang menunggu untuk diungkapkan cinta kepada dirinya. Dalam kategori ini, seorang wanita cancer sedang menunggu kepastian dari seseorang yang sangat ia sayangi untuk mengungkapkan cinta kepada dirinya. Namun, di bulan Maret tahun 2020, wanita cancer akan setia menanti dan terus menanti untuk mendapatkan sebuah ungkapan yang menyatakan cinta kepada dirinya. Di bulan Maret tahun 2020, cancer akan selalu terbuka dan selalu berusaha bersifat romantis kepada calon pasangan maupun kepada pasangannya. Di kategori ini, kita membahas seorang wanita cancer yang sedang single ataupun sedang menjomblo Dan untuk... Wanita cancer yang sudah mempunyai pasangan, Wanita cancer akan selalu support dan selalu mendukung pasangannya dalam melakukan hal apapun termasuk dalam suatu pekerjaan. Wanita cancer akan mendukung penuh apa yang dilakukan oleh seorang pasangan demi kemajuan dirinya dan pasangannya. Dan wanita cancer di bulan Maret tahun 2020 berpikiran, apapun yang dilakukan pasangan adalah hal yang terbaik untuk dirinya dan pasangannya di hari tua nanti. Semoga yang sudah mempunyai pasangan buat wanita cancer, selalu adem-adem dan damai serta tentram. Dan buat yang sedang menunggu untuk wanita cancer, semoga kamu cepat dapat ungkapan dari seorang doi yang kamu idam-idamkan. Oke, okay? mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan asmara wanita cancer di bulan Maret tahun 2020. Secara jelas, singkat dan padat, semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian, agar wanita cancer yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.